Gempar. pertempuran laut hitam memanas. Rusia kerahkan seluruh kekuatan militer untuk bombardir Inggris. Presiden Rusia Vladimir Putin bersiap untuk perang. Hal itu terungkap setelah jet tempur Rusia berlatih-latihan pengeboman setelah ancaman HMS Defender. Laporan Putin bersiap untuk perang juga dibenar-benarkan kantor berita negara Rusia. Ria News. Dilansir dari express.co.uk pada minggu 4 Juli, lebih dari 10 jahat tempur Rusia ikut serta dalam latihan yang mensimulasikan pertempuran nyata melawan kapal kelas militer. Latihan itu menyusul ancaman yang dibuat oleh Vladimir Putin awal pekat ini, di mana Presiden Rusia itu sesumbar bahwa dia bisa menenggelamkan HMS Defender Inggris. Saat ini memang pesawat-pesawat tempur Rusia telah berlatih membom kapal-kapal musuh di tengah latihan militer di Laut Hitam. Kantor berita negara Rusia Rian News mengutip armada Laut Hitam Rusia yang mengatakan, awak pesawat melakukan penerbangan pelatihan di atas Laut Hitam. Mereka mempraktikkan serangan rudal dan pemboman terhadap kapal musuh yang disimulasikan. Armada mendapatkan pesawat tempur itu berasal dari unit penerbangan dan distrik militer selatan. Ryan News melaporkan beberapa pesawat berada telah ambil bagian dalam latihan tersebut. Ryan News melaporkan beberapa pesawat berbeda telah ambil bagian dalam latihan tersebut. Itu termasuk pesawat tempur multiguna Sukhoi SU-30SM. Pembom Sukhoi Su-24M, pembom tempur Sukhoi Su-34 dan jet tempur Sukhoi Su-27. Latihan tersebut Rusia mengikuti lonjakan ketegangan antara London dan Moskow setelah HMS Defender melewati perairan dekat Crimea. Menurut Armada Laut Hitam Rusia, tembakan peringatan ditembakkan dan bom didekatkan di kapal Cicalur jalur kapal. Menurut Armada Laut Hitam Rusia. Tembakan peringatan ditembakkan dan bom dijatuhkan di jalur kapal. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris telah membantah versi peristiwa ini. Selama Kidan tahunannya, Vladimir Putin melolak anggapan bahwa dunia berada di ambang perang dunia tiga. Bahkan, dia kami telah menenggelamkan kapal. Sulit untuk membayangkan bahwa dunia akan berada di ambang perang dunia tiga. Ini karena mereka yang melakukan provokasi tahu bahwa mereka tidak dapat muncul sebagai pemenang dari perang semacam itu. Kata Mr. Putin, kami berada di tanah kami, kami berjuang untuk diri kami sendiri dan masa depan kami. Latihan Rusia juga mengikuti latihan perang NATO baru-baru ini di Laut Hitam. Ada 32 negara ambil bagian dalam operasi Angkatan Laut, Seabres, pada Senin pekan lalu meski mendapat kritikan keras dari Moskow. Dia kini latihan militer melibatkan sekitar 5.000 tentara, sekitar 30 kapal dan 40 pesawat bagi NATO dan sekutunya lainnya.